Hai hai hai Tak terasa sebentar lagi tahun 2022 akan berlalu Liburan akhir tahun bisa menjadi cara untuk melepaskan penat Akibat rutinitas beraktivitas selama ini Bisa jadi kuliner atau bertamasya sudah menjadi rencana dalam agenda liburan Jika kalian berencana rekreasi bersama keluarga di Taman Safari 2 Jatim Tak ada salahnya kalau kalian mencoba restoran khas yang terletak di area Baby Zoo Ya apalagi kalau bukan Tiger Cave Restaurant Restoran yang memiliki konsep santap siang bersama harimau putih. Waduh, gimana tuh? Ngomong-ngomong, <laughs> soal harimau putih, ternyata subspesies ini banyak ditemukan di India, loh. Harimau putih sendiri termasuk hewan yang sangat langka karena warna bulu mereka yang bergantung pada gen resesif yang diturunkan dari indukan. Harimau putih menjadi semakin langka di alam liar karena perburuan atau penangkapan untuk perdagangan hewan peliharaan yang eksotis. Dan sampai saat ini, harimau putih masih dapat ditemukan di beberapa kebun binatang dan suaka hewan di seluruh dunia. Tidak hanya terkenal di wilayah India dan sekitarnya saja, harimau putih juga terkenal di Indonesia. Menurut kepercayaan masyarakat di Pulau Jawa, harimau putih merupakan hewan peliharaan dari Prabu Siliwangi yang merupakan raja dari kerajaan Pajajaran. Harimau putih memiliki tugas untuk melindungi Prabu Siliwangi dan keturunan dari segala macam gangguan makhluk halus. Dilihat dari benar atau tidaknya cerita mengenai harimau putih ini, masyarakat sudah mempercayainya secara turun-temurun. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Konsep Tiger Cave Restaurant ternyata memiliki ciri khas sendiri daripada 5 restoran lainnya yang berada di kawasan Taman Safari Jatim. Kami ada lima restoran dan satu kafe yang paling berbeda, adalah Tiger Cave Restaurant yang berkonsep India dengan sebutan Goa Harimau, yang di dalamnya memiliki arsitektur relief India, kata GM Taman Safari Jatim, dan Baobab Safari Resort. Di sisi lain, menu andalan yang ada di Tiger Cave Restaurant adalah sate Marangi. Makanan asli Sunda ini memiliki olahan daging sapi yang dihidangkan. Proses perendaman daging di dalam bumbu atau marinasi yang istimewa menjadikan menu makanan ini jadi favorit pengunjung. Setelah menikmati sate marangi, tak lengkap rasanya jika tanpa menikmati minuman dingin yang telah ditawarkan. Kangaroo Punch merupakan minuman unggulan di Tiger Cave. Terbuat dari buah-buahan seperti stroberi, jeruk, dan melon akan membuat Anda ketagihan. Sementara itu yang tak kalah menariknya lagi adalah restoran yang berada di Baobab Safari Resort bernama Kilimanjaro Restoran. Rawon Iga Pasuruan menjadi menu andalan restoran satu ini. Sedangkan untuk beverage atau minumannya terdapat Kilimanjaro Rainbow dengan campuran rasa leci, lemon, mangga, jambu, dan soda. Tak hanya itu saja, di Baobab Safari Resort juga terdapat pilihan sarapan dengan jerapah atau breakfast with giraffe.